Wis ta anteni kok kabinnya dorong takar, sampai zaman ini. Jadi selanjutnya penyerahan tekan hmm. dan ternyata kopinya tidak ada. Hmm. Hmm. Eh. oke kayak banyak buta kelompok kencang kemeui. Ya Allah malah kayak Indo Mar. Ya. wi sabar sabar sabar sabar wong sing alhamdulillah tak Lalu menikah perrembangan panitia temane memakmurkan masjid. Oke. Okay. Panitia wani ngatur lah ya mesti wani nyangone, oke okay? <tos> <tos> makanya saya Al-Qur'an sampun wanti-wanti. Qul innal mautallazi tafirruna minhu wa innahu mulaqikum. Katakanlah, kematian yang kamu lari darinya, fa innahu mulaqikum. Maka sesungguhnya dia kematian akan menjumpaimu moro-moro mak berdunduk. datang tak diundang pulang tak diantar mila mati niku rahasiane gusti Allah ono oh, telu siji rahasia coro loro rahasia waktu telu rahasia tempat coro biye biaya orang saya ngerti nembe masang sound system dan dan iso moro-moro mati kesetrum iso umpamane nembe <tuh> ngempang pengajian dolanan HP mati iso. soale HP ne HP Cino padahal penyebaran virus corona melalui HP Cina. Saiki virus corona iki kalah kalau virus congorna. Luwih <menikmati> bahaya. Wui. Virus congorna rumus kimia CO2T rumus kimia udut, numpak motor, ning dalan, nabrak, der mati corongnya gak gak ngerti nambul darbuka, meletik, ning matanya mati iso umpah mati kaya. hirupannya kayak kibli kaya. nari sufi, kabotendas, mati iso umpah iso neng lagi ayo nembing isi pengajian mati jarang jarang. Lola aku mati sengaji sopo <laughs> abu bar ngerti. nganggu corono urusane urusan negusi. Allah. maka hari ini saya posting di instagram tadi jam 3 alhamdulillah yang nonton sudah lebih dari seratus ribu kali, sudah dibagikan sekian kali, gue kondono Virus Corona rasa panik Karena Nyuan Sewu, malaikat Israel itu sudah punya daftar nama Siapa yang mau dipanggil duluan Tidak bisa dinego, nggak bisa ditawar Maka virus Corona boleh waspada Tapi jangan panik Soalnya kita budi-budi panik Borong masker ditimbun Hati-hati Orang yang menimbun masker besok Kalau mati cangkeme maskeran Kayak Mbak Enggak, masker. Aku curiga, gigi merongos, apa corona? Katanya merongos, santai Mbak Indo. Merongos itu mingkem yang tertunda. Wong merongos itu punya banyak kelebihan, termasuk kelebihan gigi. Santai mawang, piro-piro gue sendiri. Untuk wong nyatane oke wong randuwe, e yang subur kan rantue untuk, bujo, ya. Jangan panik, malaikat Israel pun gadah daftar. sopo di sini, mati orang mergokok corona, merkombon karung gusti Allah. Arab kena corona pengpitung buluh lah Allah buat ya yura bakal mati milau kulau tau mbelani bocah dibuli gara-gara masak daging babi karo kormoniku di sms kamu saya bunuh, bocah ini pedih gue saya di sms mau dibunuh kulau jawab santai saja, sms itu tidak akan membunuhmu hmm. kan terah mungkin sms mati nih hmm. wadah karo wong NO membaca peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, langsung wong NU NO berhenti membaca tetap rokok Bapak, gulo, wato, moroteng dokter, tikandani. pak kiai pagiayi, jeringanak, pengen beten wato, tolong mandek rokok, langsung bapak gulo ganti dokter. <tuh> oh, bapak, gulo, nih, gulo, kaya koyo koyo sepur nih, Ya Allah, beseput, tapi rokok, ih, Lah, kula anak, iblas, raiso, rokok, mas gulo, rokok, adi gulo, rokok. Gulo, nih, gulo, gulo, gulo, nih, Kabe wong moro, gowor rokok. Kulo nih kurang rokok, orang kok keluar iseng rokok. Mergon jagani sifat toma. Kulo lang rokok, mesti jamaah niku moro soan gen gulo mikir gusmi pakai rokok e eh, opo. Lah milo gulo jagani supaya jamaah orang mikir rokok apa aku rausah rokok. Soale wong toma nihku nabi Al alimu ida toma Allah ya gulo hak senajan tong alim. Lak toma orang mungkin iseng ngomong bener. Soalnya apa? Kasatir karo sing menai. toh ini kudu teluran nasi ngabe. toh bawangnya gede awae cile. Mem dah gede si cile cilik. Ngain medeni ini cangkem ya om gede. Rokok. Milo no ora rokok. Jenengan ngerokok, yora. rokok yora popo. Tapi kalau yakin mbak mbak eyelang golek bocu mesti sing ora rokok. Kenapa? Karena paru-parunya saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Lagi dikandani wajah cagulo. Ayo kus rokok tak kayak duit sepuluh juta. Dasarnya kulo ya dasarnya rokok. Kulo lagi merokok, udah lucu nih Ning Neng santri kulo mayoritas rokok Uang santri kulo rata-rata mantan preman, jeng tatawan, sing mantan pembunuh santri kulan iku si jiwa mantan pernah memutilasi orang gara-gara bujuhnya diselingkuhi patah ini mutilasi melebu penjara jero penjara bandina mimpi sing dimutilasi akhirnya ngerti kulam metuko penjara ngulai kulam saat ini jadi santri kulam was'ad dan sholat sakit urut milah lah kulakan ngopeng ini wong wong nakal niku kulam pinter kulam ngerti ilmu ini kulakan ngopeng ini wong nakal wong kender kulam ngerti ilmu ini soalnya ya kulam mantan wong kender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 Loro rahasia waktu. Waktu ini orang nggak ngerti Harapnya awan pantas, bengi pantas, sore pantas. Telur rahasia tempat. Jenengan Pak Sinta Namini, Mbak Amjarni, jadi Jenengan Sinta Namini. Pak Jais, nopo Pak Jais, Wong meranggen mesti mati neng meranggen, Wong mesti. Pak Jais Wong meranggen, Isa mati neng Sunan Kuning, umpamane? Umpamane es. Wes tutol, wes tutol saya ini gara-gara sunan kuning itu pindah di Bandungan Nah. Oh, biar doli tutup Surabaya pindah teng Sarkem Konangane gara-gara kulam bagi sajadah bagi mu kena rong atas kurang ternyata ini ku pindahan saking doli kok niki kadaman saking putih hijroh saking doli matane matane hijroh aku Gula-nikula tolong bulan pisan Pak bagi saja dah mau kena tengen PSK aku minimal tolong ngatus tak bagi kape takon kali gula eklas no mboten kiai gula jawab eklas Sarateo bo tolong dingo salat ojo dingo lemek aku di mana tak lemek tak ajar wisan maka tolong Mbak-Mbak di sini dijaga kehormatannya ya ingat perempuan itu suci seperti sajadah kenapa seperti sajadah karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah iya yeah. oh no oh pemaneh malam jumat Ma, ya mah jika-jika ya sepahalatok sing jomblo ya mudaro yang jomblo malah nangis kopi ini teko Joss. Yeah. Ya Allah aku baru buka baru buka sempat ngopi ya Allah kia ini viral kopi ini gelas angkringannya. Gere, gere. angkringan ya kere kere gelas angkringan tutup peping mata nih orang uh, enak jadi cah jomblo ini tak kandani nyamuk saja ditepuk pakai dua belah tangan kok masa cintamu bertepuk sebelah tangan nah malah nyanyi lagu nih Dur. uripe ayem rumong so aman dunungi rasa tondoyen iman Sabar nari mona pas pasan rantu e bojo iso sabunan matamu lamaran kuwop eh, lo bosok sangkeme guys eh. mau sabunan eh. lamaran eh utaknya kebiyet lagi uang um, dawe jelas ya masara sabab manis tatu aming kumul baafal ya tazawad kan lamaran kok sabunan <tuk> tapi <tuk> yo iya, oh yuk iya. napa Gus Mifta ini kita yang kalasan mesti mati ini kalasan urung mesti Gus Mifta kalasan iso mati ini yang Medina Mampu -mampu. tadi Gus Mifta yang Medina jais ini Bandungan Mampu. Bainal Madinah wal Bandungan orang apa-apa umpamah sesok kita menebuk nerokok kita mergomelung ngaji ke aku aku santai wae. karena aku nindunya dunia orang ngerokok sesok ini surga aku kudu ngerokok nindunya ini dunia lah, akhirnya dilakoni. nah begitu orang yang ngerokok orang yang ngerokok, orang yang ngerokok aku kelingan pak, jais jais nanti, yang ngerokok ya, sekarang ini kan gawa geni. ngerokok ini aku ini jiru surga ketemu aku aku ngerokok, dan nyekeli geni terus ini eh semoga-moga pajaknya panjang umur santunya mati urib dewe nah <tik> supaya ini kiape mendiwanti-wanti kali Al-Quran urib mugi raswe Allah dikholakol mautawal hayata liya beluakum ayyukum asanu amal mongkon gawe cerita sing ngapi mila napa Alquran dawah innallaha yuhaibul muhsinin Allah kuih paling seneng karu wong api mila begitu malaikat kinyawang pengpitong pulau sedina sewangi awakmu disawang pas ngaji malaikatnya bengok wow ngomoleh ngelayani bojomu malaikatnya bengok wow wow, wow, wow. Langganti mulai nyawang kue sabunan, weh, ibu-ibu waning lawan bojone malam Jumat, malaikatnya weh, ini, tak ada nih, wo, ibadah sing paling dibenci karo setan, nih, kumpetan sholat, soalnya sholat nih, kumpetan swing, paling pol limang menit, apa mana kelasnya sholat wong berumbung, walah, rong menit lawakbar idem-idem delosor idem-idem delosor Assalamualaikum Assalamualaikum kelasnya mat kau lamcing, kau mat salam pelencing kau mangkat mengangkat salat salah tangannya diangkat, dongannya singkat Ya Allah kau tahu yang ku mau, amin 14. Oh, ini seram wablas oh raono saya ingin salat sekolah zaman kancing nabi raono <tuk> milo nabokul wallahu ahad ini dipenuasani surat al-ikhlas soal itu yang meranggen paling imam, ikhlas yang imam mocha kulhu milo jeninya surat al-ikhlas orang seneng doa-doa kan gak bercerita singapi maka tugasnya awai dewi ini, ini gak koma koma, koma, koma, koma lanikim mumpung bulan rojab kalau cerita ke hikmah bulan rojab sinamindungo Allahumma barik terus kok fima rojab serapi nguntah lagi sopo Allahumma barik lana, fi rojabah wa sa'bana wa balighna romadona wa gfirlana dhuno sedihna moco selawat minimal lima olas ya, obomoneh malam jumat iso selawai ya, Sampai pulau keloni malam solawatan Allahumma salli Bojokowi Bojokowi Solawatan Kalau ini malam Jumat Bojomu solawatan Allahumma salli ya. solatan <tuss his throat> Kaspol Rimblok Salah satu hikmah bulan rojab Napa? Sesuai dengan tema kita malam hari ini Memakmurkan masjid Muka-muka maceti makmur. Wang-wang seng jawi demo neng monas niko. Aksi bila tauhid demo, aksi bila nabi demo. Neku jumlahnya ngomong 0,10 persen. Orang apa apa nih? Seng duduk-duduk demo. Bedo lawa ed. Malam Jumat aksi bila tauhid tahlilan, aksi bila nabi berjanjenan. Dengar badan? Aksi bila negara istiqosahan, aksi bila Quran semaan. Aksi bila ulama manakipan, aksi bila ilmu sorokan, aksi bila janda ya lamaran, nah. janda semakin di depan, sampai aku nggak lagu Ini janda, kelayung-layung, hono tangis kelayung-layung, tangis rondo hati nebingung. Nanesa ben bengi turu dhewe rana sing ngangcani ditumpahi arang-arang ironda. Sing mbai sapa jae sa. Kalau Allah mengendangi innallaha kulli shay'in qadir. Apa yang mustahil bagi Allah? Ayo. Allah mampu menjadikan orang miskin kaya. Sopo? Saklabah salah bagi kiri kuadrat nyuwun karo kanji nabi mbak kula dongak ke sukih nabi sukih niki nopo kok kula niku seneng suan kiai kula niku merguru kali habib lutfi jaman kula kiri banget sekian tahun yang lalu sengenalki almarhum ki entus Susmono, wong kaya kula lak yurawani aja nyeda abah lutfi nih tapi subhanallah habib lutfi niku saben ketemu kula jaman kula kere motor mawon ra duwe saben kepanggih kula ngerti kula sangka kedak kadowan diceluk eh juragan rene. Mben ketemu kula niku nyeluk kula niku juragan. Kula songan pas tak ngadepi yang tamu eh juragane teko. Abah teng jero kamar, eh juragane kene melebuah kamarku. Mang takon Kang Soim ini. Paling utawa wong niku sing paling sering dilebokke kamare Abah Ludwi niku kula orang yang paling sering makan sisa makanannya Habib Lutfi ini Jadilah abah niko dahar, aku rawa ini ngancani dahar, ngancani dahar aku ngetosnya abah rambut dari cuci tangan mau dahar sampai beliau cuci tangan selesai turane piring, mesti diwane ke aku wengente nilai, gibahnya jatahmu aku kere, mengetemu aku, eh juraganya neo. Dan ternyata itu dungu ngomong, kenal abal-abal itu nih, ku motor Tapi kalau Allah ngerasakinya lah, biar aku kuliah cahwe itu round out segi lembar lagu. Lorong hatiku, soalnya saya kelas, sing paling kiri, aku, sing Randuil motor, aku. Tapi aku gangga, pemimpin pacaran horor, saya tidak pacaran, bukan karena saya tidak lagu, tapi karena memang gak ada yang mau. Aku yang ngono. lakon cokulan niku kakean dopacan boncengan motor merongos tak takkan Dhani mengenai ya Allah ke rasanya kayak ngapa dirangkul kayak anak-anak yang enak aku kuyo wong cik aku yasung ngaceng ya pada akhir-akhir S2 Pak niku, sing rapayu mengkulau diwe tak yung nes banget bro milah aku seikilah enggak harapi jomblo sak dari soalnya aku tahu pengalaman dati jomblo tapi aku raro hati biar nurawnawang wedok singgilam waraku saiki kiwang wedok kabeh nyawang aku apa ngajian kok masalah nyawang goblok blok men wira nyawang aku langsung tak dalili an-nadru ilawajil alim bahwa ibadah memandang wajah kiai itu ibadah ya milah kalo ngaji kali psk memandang wajah kiai itu ibadah apa jawaban mbak-mbak psk beruntunglah kami ya Allah memandang saja ibadah dahopoi songelonian ya. huh, aku langsung melayu ay. Golek gon sehig lu nyaman, cies. Cies rasa melu-melu. Mesti Pak J S G sarungnya gajah duduk. Tiba-tiba ya. sarungnya muncul belalai ya. ini. Ini Pak J Waduh salah ngundang Ki A. macul nemu mas nih harta. Kar. Padahal juranya nyambung Wong koron kiraning demak kok. Sangking oke, okay. Allah mampu. Mira si saya Gusti Allah ning atimu. nih ngatimu enteng. Nia ya kerja, gawe ane mau turu macol raglem mecak mecak. Gawe tulisan status WA akan indah pada waktunya. <tik> dang tanginya turumu miring, obatmu dang diombe. Lha kuwi kerja pengen sugih undang-undangi ndang-ndangi edan kuwi bebas wong edan kuwi bebas wong edan kuwi bebas pengen bebas dadi wong edian sopo jae sumpahane biyen ja sing tak senengin nolak ah saiki merongos tak nih. Maka saya sampaikan di balik lelaki yang sukses akan ada banyak mantan yang menyesali. Iya. Yeah. Yes. Kamu